Janur kuning belum melengkung, Ayu Ting Ting kembali di pria ganteng. Ayu Ting Ting memang sedang dikabarkan dekat dengan sejumlah pria akhir-akhir ini. Dari ketiganya, Sahrul Gunawan diketahui paling getol mengejar cinta sang biduan. Namun kini saingan baru muncul lagi. Sebut saja Ivan Gunawan, Sahrul Gunawan dan Victor Masterchef Indonesia. Kali ini pria asal Korea Selatan berhasil membuat Ayu Ting Ting tersipu. Ia vlogger asal Korea Selatan Bung Korea yang baru-baru ini terlihat sudah akrab dengan Sang Biduan Ayu Ting Ting dan Bung Korea baru-baru ini melakukan kolaborasi membuat konten Youtube Yang tak disangka, Bung Korea langsung menggombali Ayu Ting Ting Pria bernama asli Kim Geba itu mengaku kedatangannya ke Indonesia khusus untuk bertemu dengan ibu Bilqis Aku trip kali ini untuk ke Indonesia ini khusus untuk Ayu, kata Kim Geba dalam tayangan Youtube Hiss UTV 25 Agustus 2022 dilansir via Sripoku sementara Ayu Ting Ting yang terlihat salah tingkah mendengar gombalan tersebut digombali seperti itu oleh pria ganteng Ayu Ting Ting pun langsung salah tingkah Ayu Ting Ting lantas membalas bung Korea dengan memakai bahasa Korea jangan tertawa kata Ayu Ting Ting dalam bahasa Korea sungguhan Timpal Bung Korea dengan bahasa Korea. Bung Korea rupanya masih melanjutkan gombalannya untuk Ayu. Jadi hari-hari lain tuh aku istirahat, ujar Bung Korea. Kali ini Ayu Ting Ting merespon dengan percaya diri. Emang kalau Ayu Ting Ting mah spesial ya geba, kata Ayu Ting Ting sambil menundukkan kepala.